Sesosok indah berdiri diam-diam di atas permukaan danau petir. Gaun putih melilit tubuhnya yang tinggi, anggun dan indah. Sementara lekuk tubuhnya yang memikat tampak samar. Liu Yang Suan memang sangat cantik. Bahkan, di antara wanita yang lindung-lihat sebelumnya, dia adalah salah satu dari beberapa wanita langka yang bisa menyamai Ling Qingzu dalam hal penampilan. Namun, temperamen kedua wanita ini sangat berbeda. Ling Qingzu dingin. Terpisah dan bangga, dan dia acuh tak acuh saat berinteraksi dengan orang lain. Namun, setelah mengenalnya lebih baik, orang akan bisa merasakan kelembutan yang tersembunyi di balik kepribadiannya yang sedingin es. Adapun Liu Xiangxuan, meskipun ekspresinya lembut, dan dia bahkan memiliki aura suci dan murni yang tanpa sadar menarik orang lain. Dalam kedalaman matanya, adalah rasa dingin yang benar-benar membuat orang lain ribuan mil jauhnya. Dahi Lindong samar-samar berkerut saat dia menatap Liu Xiangsuan Suan, yang baru saja muncul di atas danau petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan muncul di sini. Selain itu, berdasarkan langkahnya sebelumnya, terbukti bahwa dia sama setelah inti petir. Miss Liu, mereka yang datang duluan dilayani terlebih dahulu, bukankah kasar untuk secara diam-diam menyerang orang lain dari bayang-bayang? Lindung melirik ke... Inti petir, terdekat dan berkata dengan sikap acuh tak acuh. Sementara dia berbicara, mata Lindung juga menyapu area di belakang Liu Siang Suan. Ada sepuluh orang di sana dan mereka tampaknya ahli dari Misterius Sky Hall. Namun, tampaknya jumlah mereka lebih sedikit daripada saat mereka baru saja memasuki gua. Memikirkannya, mereka seharusnya berpencar untuk mencari harta di tempat lain. Saudara Lindung melebih-lebihkan. Mengirim senyum tipis namun memikat ke arah Lindong. Liu Xiangsuan menjawab, Pada awalnya, gua ini tidak memiliki pemilik. Jika kita akan mengalokasikan harta menurut basis first come first serve, bukankah perjalanan ini akan menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang tercepat? Petik 2. Mendengar kata-katanya. Lindong mengangkat alisnya. Wanita ini memang punya cara dengan kata-kata. Dengan satu pernyataan. Dia membuatnya sulit bahkan untuk membantahnya. Lagi pula, di tempat seperti itu, harta hanya dimiliki oleh orang dengan kepalaan terbesar. Apa yang dikatakan Nona Liu masuk akal? Dalam hal ini, aku tidak akan sopan lagi. Namun, Lindong juga orang yang sangat menentukan. Mengirim seringai ke arah Liu Siang Dia mengambil langkah maju saat dia meraih inti petir lagi. Berat, beraninya kamu. Raungan sengit tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Xiang ketika empat pria memancarkan aura yang kuat dan mengenakan baju perak muncul dalam sekejap. Mata mereka terbuka lebar dan tombak muncul di tangan mereka. Detik berikutnya, mereka menembak ke depan, mengelilingi lindung dengan kecepatan kilat. Desir, namun, sama seperti angka mereka telah maju, sosok kecil Mulingshan juga muncul dalam sekejap. Meraih the life death coffin cover secara horizontal. Dia dengan keras mengayunkannya. Gelombang cahaya hitam menyapu, dengan kuat memukul ke arah empat tombak tajam yang menusuk. Dentang, suara logam bergema saat angin kencang menyapu, menyebabkan riak terbentuk di permukaan danau petir. Adapun empat laki-laki mengenakan baju perak, mereka langsung dikirim terbang dengan syok di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil dan imut dengan dua ekor kuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sementara Mulingshan menghentikan empat individu, Lindong meraih inti petir, petir memanjang darinya, menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Namun, tepat saat dia meraih inti petir, aroma wewangian berkibar. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Liu Xiang Suan sudah bergegas. Dengan jentikan dua jari rampingnya, cahaya putih yang sangat cepat dan ganas mengembun di ujung jarinya. Detik berikutnya, itu menghancurkan ruang terpisah saat menembus ke arah dada Lindung dengan kecepatan kilat. Ketika Lindung melihat serangan Liu Xiang Suan, lampu hijau segera menyinari tubuhnya saat dia buru-buru mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya dingin muncul dari matanya dengan mengepalkan tangannya. Delapan tato lampu naga hijau muncul dari tangannya, sebelum dia mengirim kepalan tangan keluar. Mengaung, ketika Lindung mengirim tinjunya keluar, aman naga yang rendah dan dalam langsung terdengar cahaya hijau melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi naga bercahaya hijau. Membawa fluktuasi energi yang menakjubkan, itu bergemuruh menuju Liu Siang Suan. Ketika Lindung mengambil tindakan, dia tidak berniat bersikap santai padanya hanya karena penampilannya. Selain itu, jika dia menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan Liu Xiang Suan, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Karena wanita ini bukan individu yang mudah untuk dihadapi. Karena kepalan Lindong, gouge selebar 10 meter telah terbentuk di danau petir di bawah ini. Dengan petir berkilau di dalam, menyebabkan gemuruh guru terus-menerus berdering. Melihat kepalan ganas yang datang dari Lindong, mata Liu Xiang Suan berkelebat. Dengan genggaman lembut tangan seperti gioknya, sebuah benda yang berkilau dengan cahaya putih muncul di dalamnya. Dengan dorongan telapak tangannya, cahaya putih melesat ke depan, sebelum berubah menjadi payung batu giok yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Ketika payung giok terbuka, orang bisa melihat lonceng batu giok yang melapisi sisinya. Seketika, suara bel yang jernih dan menyegarkan terdengar. Ketika gumpalan cahaya putih aneh mulai berputar di permukaan payung, tampak sangat aneh. Bang, tinju naga hijau bercahaya menghantam payung giok putih, menyebabkan lampu putih di permukaannya berkilau. Pada saat berikutnya, dengan sedikit takjub, Lindong melihat bahwa tinjunya yang hijau menyala tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke arahnya. Payung batu giok putih di tangan Liu Siang Suan sebenarnya memiliki efek aneh mencerminkan serangan mengulurkan telapak tangannya. Lindong meraih tinju naga hijau bercahaya yang telah pulih kembali. Setelah menghancurkannya dengan telapak tangannya, dia menatap wanita yang elegan dan cantik dengan payung giok putih, dengan ekspresi muram di wajahnya. Layak menjadi Saint of the Mysterious Skyhawk. Kamu benar-benar memiliki Treasure Yuan Murni yang tangguh. Petik 2. Lindong menatap dengan cermat payung giok putih di tangan Liu Xiangsuan. Dari fluktuasi yang berasal darinya, dia bisa memastikan bahwa itu benar-benar harta yuan murni. Selain itu, setidaknya kelas menengah, nama payung ini adalah payung roh kudus di disillusionary. Ia dapat mencerminkan beberapa serangan balik. Aku tahu bahwa tubuh jasmani dan energi saudara laki-laki Lindong adalah tirani. Namun, berhadapan dengan harta aku, aku khawatir itu akan mengurangi kekuatan kamu. Liu Xiangxuan menjelaskan dengan senyum berseri-seri. Lin Dong menatap Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, dia mengangkat inti petir di tangannya dan berkata, Harta karunmu memang kuat. Namun, benda ini telah mendarat di tanganku. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, devouring Power tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Detik berikutnya, Inti petir berkilau segera berubah menjadi kekuatan petir tanpa batas dan murni, sebelum membanjiri tubuhnya. Cici, sama seperti Lindung menyerap energi dari inti petir, petir meletus di sekitar tubuhnya. Dengan semua rambut di sekitar tubuhnya semua berdiri tegak. Pada saat ini, Lindung tidak peduli tentang Liu Xiang Suan, karena daya devouring dari dalam tubuhnya meletus dengan cepat. Sepenuhnya menyerap semua kekuatan petir yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Jika seorang individu biasa ingin menyerap energi dari Thunderbolt bore ini, ia perlu menemukan tempat yang aman dan damai untuk perlahan-lahan memurnikannya. Namun, karena dia memiliki simbol leluhur yang memuaskan, Lindong jelas tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan menyantap. Ia mampu dengan cepat mengubah semua energi yang ada di tubuhnya menjadi sesuatu yang bisa ia gunakan. Krik-krik, sebagai kekuatan petir yang tak terbatas dalam tubuhnya secara bertahap melahap. Lindung samar-samar bisa melihat bahwa otot dan sel-selnya tampaknya menghasilkan suara kegembiraan. Mereka dengan rakus menyerap energi yang mampu memperkuat mereka. Kum, sama seperti tubuh Lindung semakin diselimuti oleh Lightning Power. Dia dengan marah merasakan kekuatan petir yang sangat murni tiba-tiba mengalir di sepanjang garis meridiannya ke dahinya. Di dahil Lindung adalah lokasi seni bela diri yang dikenal sebagai Mata Iblis terasing, yang telah ia pelajari dari Aula Desolatet Dal Sekte. Karena peningkatan kekuatannya, seni bela diri ini tidak lagi cukup kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, perlahan-lahan terlupakan. Namun, pada saat ini desolate dimenai, di dahinya mulai menerima korosi oleh lightning power yang murni itu segera kilatan petir mulai muncul di mata iblis abu-abu kusam tertutup rapat di dahi lindong lindung bisa merasakan bahwa di bawah korosi dari lightning power murni itu transformasi yang aneh tampaknya terjadi pada mata iblis terisolasinya petir menyinari mata iblis namun Mata iblis yang tertutup rapat tidak membuka matanya. Dari kelihatannya, energi dari inti petir tunggal tidak cukup kuat untuk meningkatkan. Desolate dimenai -nya. setelah merasakan situasinya, lindung mendesak kesal di hatinya sebelum perlahan-lahan menarik petir yang mengelilingi tubuhnya dengan mengandalkan kekuatan simbol leluhur yang memangsa. Ia telah sepenuhnya menyerap energi inti petir dalam waktu singkat, kamu. Benar-benar menyerap inti petir. Setelah melihat tontonan ini, jejak kejutan muncul dari wajah cantik Liu Xiang Suan. Dia awalnya berencana untuk menonton dengan dingin dari samping saat Lindung mencoba gerakan sembrono. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Lindung benar-benar mampu menyerap inti petir dalam beberapa menit. Haha, sepertinya aku orang yang ditakdirkan untuk harta ini. Lindung menjawab dengan nada mengejek sambil mengirim senyum ke arahnya saat ini inti petir sudah diserap olehnya jika Liu Siang Suan menginginkannya satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melahapnya sepenuhnya jejak amarah muncul di mata Liu Siang Suan yang indah namun dia memiliki temperamen yang luar biasa karena dia dapat menstabilkan emosinya dengan cepat berbicara dengan nada acuh tak acuh dia menjawab sepertinya kakak lindung memang terampil untuk dapat menyerap inti petir dengan kecepatan sangat cepat, menolak berkomentar, Lindung terlalu malas untuk tinggal di sini lebih lama. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada Mulingshan untuk pergi. Suara mendesing, namun, tepat saat dia bersiap untuk mundur, riak-riak yang terbentuk saat pusaran air tiba-tiba muncul ke danau petir yang tenang. Pada saat berikutnya, dibungkus dengan lightning. Inti petir lain perlahan bangkit di depan tatapan kaget Lindong dan Liu Xiang Xuan. Telapak tangan Lindong membeku di udara, saat dia melihat dengan kagum pada pemandangan di depannya. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah panas. Namun, kali ini dia tidak melihat ke arah inti petir, tetapi ke arah kedalaman danau petir. Sepertinya harta yang sebenarnya ada di bawah danau sebagai gantinya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 946, Perselingkuhan Yang Hidup, Berderak, saat pusaran terbentuk di dalam danau petir, bola perak cahaya perlahan-lahan naik dari dalam, sebelum diam-diam mengambang di depan tatapan lindung dan Liu Siang Suan yang linglung. Namun inti petir lainnya, di belakang Liu Siang Suan, para ahli dari Balai Langit Misterius itu juga sedikit terkejut ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. jelas mereka tidak pernah membayangkan bahwa inti petir lain akan muncul dari danau. Setelah berada dalam keadaan linglung hanya sesaat, mereka tiba-tiba melotot ke Lindong dan Mulingshan. Sebelum ini, Lindong sudah mendapatkan inti petir. Oleh karena itu, yang baru muncul ini pasti harus mendarat di tangan balai langit misterius mereka. Namun, saat mereka melotot dan memperingatkan Lindong, Liu Xiang Xuan di depan mereka tiba-tiba mulai tersenyum manis. Dengan lambayan lembut tangan seperti gioknya, matanya yang indah menatap Lindung sebelum berkata dengan suara lembut. Kakak Lindong, sepertinya danau petir ini tidak sederhana sama sekali. Tingkat kecerdasan apa yang dimiliki gadis ini, adegan yang baru saja terjadi di hadapannya jelas sesuatu yang tidak biasa. Inti petir agak jarang. Namun, sampai sekarang, danau petir ini tiba-tiba tumbuh dua dari mereka. Apa artinya ini? Mata Liu Siang Suan, yang sekarang sedikit memancar dengan kecemerlangan, perlahan-lahan berbalik ke arah danau petir yang luas dan tak berujung. Dari kelihatannya ini, seharusnya ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah danau petir ini. Tatapan lindung juga perlahan-lahan ditarik dari inti petir. Setelah tersenyum, dia menjawab, sepertinya kita beruntung. Inti petir itu harus menjadi milikku. Oke. Liu Siang Suan berkata dengan senyum tipis, sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Isap meletus, menarik inti petir ke tangannya. Setelah melihat ini, mata lindung samar-samar menyala, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Liu Yang Suan bukan orang yang mudah menyerah, dan akan cukup merepotkan jika dia berkelahi dengannya. Terlebih lagi, pada saat ini. Dia lebih khawatir tentang mencari tahu apa yang ada di bawah danau petir, yang sebenarnya dapat menyebabkan inti petir terus muncul. Liu Siang Suan mulai bermain dengan inti petir dalam gioknya seperti tangan, sebelum tersenyum manis ke arah Lindong. Namun, tepat saat dia bisa mengatakan sesuatu, alis hitamnya menyatu secara tiba-tiba. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit tidak jauh. Di mana sejumlah besar suara mendesing tiba-tiba terdengar-terdengar. Haha, siang suan. Kamu cukup beruntung. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan inti petir saat tiba di sini. Tawa terdengar tidak jauh. Sebelum sekelompok orang dengan cepat melesat dan melayang di atas danau petir. Pemimpin mereka tepatnya Pang Hao. Dari sembilan gerbang tenang. Sangat cepat. Beberapa suara mendesing terdengar dari lokasi di belakang Pang Hao dan kelompoknya tokoh tokoh itu adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Melihat para ahli yang bergegas, lindung tanpa sadar mengerutkan kening, sementara ketidakberdayaan mengisi hatinya. Danau petir ini terlalu mencolok. Begitu para ahli yang telah memasuki wilayah ini merasakan danau kilat, mereka segera bergegas. Yang kedua para ahli itu bergegas. Mata mereka berubah panas ketika mereka menatap inti petir dalam tangan seperti gioklius yang suan. Detik berikutnya, perasaan keserakahan tebal mulai meletus dari dalam mata mereka. Namun, meskipun keserakahan mereka, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Liu Siang Suan. Bagaimanapun, ada ahli yang kuat dari Misterius Sky Hall berdiri di belakangnya, dan mereka bukan untuk pertunjukan. Dengan alisnya yang sedikit dirajut, Liu Xiang Suan memandang ke arah Pang Hao, yang mengenakan senyum di wajahnya. Sebelum melihat sekelompok besar ahli. Detik berikutnya, matanya yang indah bergeser ke arah Lindong. Pada saat ini, wajah yang terakhir tidak memiliki hadiah fluktuasi tunggal dan dia benar-benar tidak dapat membaca pikirannya. Karena Lindong tidak mengatakan apa-apa, Liu Xiang Xuan memilih untuk tetap diam. Di bawah tatapan begitu banyak ahli, mungkinkah dia akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan kejadian aneh di dasar Danau Petir? Karena baik Lindung dan Liu Xiang Yuan keduanya mempertahankan keheningan mereka melalui pemahaman diam-diam, riak, lalu pusaran perlahan terbentuk di permukaan Danau Petir sekali lagi. Mendesah, setelah melihat ini, napas tak berdaya terdengar di dalam hati Lindung dan Liu Suan. Sepertinya Danau Petir ini berniat melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Fluktuasi yang muncul dari Danau Petir menyebabkan sejumlah besar ahli yang bergegas ke sini untuk melongo. Sebelum melemparkan pandangan mereka, pada saat berikutnya, mereka tampak kaget ketika bola cahaya yang berkilau dengan kilat naik dari dalam pusaran. Inti petir, seketika bola cahaya itu muncul, mata semua ahli langsung menjadi seperti celah, sebelum kapiler mulai merangkak ke dalam. Detik berikutnya, Yuan Power tak terbatas tampaknya meletus secara bersamaan. Suara washing terdengar ketika angka-angka melonjak pada saat yang sama bergegas ke depan dalam upaya untuk merebut inti petir itu. Lusinan tokoh yang dipenuhi dengan Yuan Power tanpa batas bertabrakan satu sama lain, menyebabkan fluktuasi yang mencengangkan memancar keluar sementara pertempuran jarak dekat yang berbau darah langsung meletus. Pertarungan jarak dekat ini agak menyedihkan, karena orang-orang terus menembak sambil menyemburkan darah dari mulut mereka, rambut acak-acakan, dan ekspresi yang sangat tidak rela di wajah mereka. Saat digulingkan, tatapan mereka mirip dengan para penjudi yang kalah dari pemenang akhir. Lindung menatap acuh tak acuh pada pemusnahan yang terjadi di hadapannya. Itu tidak berlangsung lama. Berakhir sekitar 10 menit setelah dimulai. Seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam sempurna, yang sekarang berlumuran darah, meraih inti petir, sebelum tertawa terbahak-bahak ke langit. Meskipun ahli panggung perfect profound live ini cukup kuat. Dia telah menderita cedera yang agak serius selama perjuangan ini. Karenanya, bahkan auranya sudah mulai terasa lamban. Dari sini, orang bisa tahu betapa kejam dan menakutkannya pertarungan itu. Celepuk, sama seperti ahli ini yang telah mendapatkan inti petir dan tertawa keras di langit. Riak tiba-tiba muncul dari laut guntur di sekitarnya. Detik berikutnya, dua fortisitas muncul secara bersamaan. Ketika dua inti petir muncul dengan memukau dari dalam, tawanya berakhir secara spontan. Ketika ahli tahap perfect profound life menatap dengan bingung pada dua kor petir yang muncul. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa inti petir yang jarang terlihat akan benar-benar muncul seperti kubis di sini. Muncul satu persatu Bang, ketika dua inti petir muncul. Itu segera menyebabkan kegemparan muncul di sekitar danau petir. Karena semua orang saling memandang sambil mengamati pemandangan aneh ini di depan mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar mengambil inisiatif untuk merebut dua inti petir. Jelas, mereka agak bingung tentang apa yang sedang terjadi. Haha, sepertinya ada rahasia di dasar danau ini. Mata Pang berbinar ketika dia mengamati tontonan di depannya. Sebelum berbicara dengan niat yang mendalam, saat dia melirik Lindong dan Liu Xiang, Suan Kuof Lindong mengembuskan napas dengan lembut sebelum menembak Liu Xiang. Suan, secara kebetulan mata yang indah yang terakhir juga telah melihat saat tatapan mereka berpotongan. Mereka tertawa tak berdaya. Sepertinya impian mereka untuk melahapnya sendirian telah menjadi asap. Lin Shan, ayo pergi!" Raungan rendah terdengar sepertinya langsung dari mulut Lindong. Pada detik itu, lampu hijau langsung menyelimuti tubuhnya, sebelum dia bergegas ke danau Kilat tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat yang sama persis ketika Lindung bergegas ke danau petir, cahaya putih berkilau di sekitar tubuh Liu Siang Suan. Dengan gerakan tubuhnya yang memikat, dia juga bergegas ke danau petir. Celepuk-celepuk, mengikuti setelah mereka, Mulingshan serta para ahli dari Balai Langit Misterius juga telah bergerak tanpa sedikit pun keraguan. Suara letupan terdengar saat mereka semua melompat ke Danau Petir. Haha, menarik, ayo pergi, sambil tersenyum. Panghal melihat tontonan yang berlangsung di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia segera berlari ke Danau Petir. Situasi di depannya sangat jelas. Harta karun yang sebenarnya harus terletak di bagian bawah Danau Petir. Harta karun sebenarnya ada di dasar danau. Hanya pada saat ini. Semua ahli di sekitarnya mendapatkan kembali akal mereka sebelum niat serakah yang tebal muncul dari mata mereka. Pada saat berikutnya, suara letupan terdengar saat mereka semua bergegas ke danau. Danau Petir, yang awalnya damai, tampaknya berubah hidup dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi ini, Lindong terlalu malas untuk diganggu, karena rahasia dari Danau Petir telah terungkap. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menjadi yang pertama untuk mengetahui apa yang ada di dasar danau petir ini Dan memperolehnya secepat mungkin Lampu hijau membungkus tubuh Lindong Ketika dia bergegas ke danau petir Dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal Langsung menuju ke bawah danau Dia benar-benar ingin melihat benda misterius apa yang ada di dasar danau Yang mampu menghasilkan inti petir tak berujung